Chonso Jin adalah penggambaran Dewi Aphrodite dalam mitologi Yunani. Setelah sebelumnya drama update membuat video tentang Sim Suryon yang merupakan penggambaran dari Dewi Hera dalam drama Penthouse. Akhirnya drama update memutuskan untuk mengulas tuntas karakter-karakter dalam drama Penthouse. Untuk video kali ini drama update akan membahas salah satu karakter yang paling kontroversial di drama Penthouse. Karakter ini adalah Chonsojin, yaitu karakter yang paling dibenci dan paling tidak disukai oleh semua penonton karena sikapnya yang jahat. Jika dikaitkan dengan mitologi Yunani, Chonsojin merupakan gambaran dari Dewi Aphrodite. Dalam mitologi Yunani, Dewi Aphrodite adalah merupakan dewi cinta, kecantikan, seksualitas, kenikmatan dan prokreasi. Dewi Aphrodite juga sering digambarkan sebagai angsa, merpati, apel, mawar, dan mutiara. Meskipun memiliki semua kesempurnaan itu, Dewi Aphrodite juga merupakan sumber permasalahan karena perbuatan curangnya yang membuat konflik terhadap Dewi Hera dan Dewi Athena terjadi. Saat itu ketiga dewi tengah memperebutkan apel emas dan pada akhirnya Dewi Aphrodite mendapatkan apel itu karena berjanji kepada pemilik apel akan memberikan istri yang cantik. Sehingga Dewi Aphrodite mendapatkan apel emas itu dengan kecurangan. Hal itu dia lakukan agar tetap diakui sebagai Dewi Paling Cantik. Karakter Dewi Aphrodite ini sangat cocok dengan karakter Chon So Jin, yang selalu terlihat cantik, anggun dan selalu menikmati kehidupan. Selain hal itu karakter Chon So Jin sangat cocok digambarkan sebagai Dewi Aphrodite karena sifat dan visual Chon So Jin yang sangat mirip dengan Dewi Aphrodite. Dalam drama Penthouse, Chon So Jin merupakan seorang primadona musik klasik yang sangat terkenal di seluruh Korea bahkan dunia. Chon So Jin juga digambarkan memiliki wajah dan paras yang sangat cantik. Chon So Jin juga merupakan salah satu karakter dengan seksualitas yang tinggi terutama pada season 1 drama Penthouse ketika perselingkuhannya dengan Jo Dante. Chon So Jin sangat menikmati momen itu dan menikmati seluruh keindahan dunia dengan kekuasaannya dan kecantikannya. Kecantikan Chon So Jin tidak hanya pada parasnya saja, namun Chon So Jin juga memiliki suara yang sangat indah dan cantik. Selain itu, Conso Jin juga selalu terlihat tampil dengan bulu angsa dan merpati bahkan merak dalam setiap penampilan panggungnya. Tak hanya itu, Conso Jin juga selalu menggunakan anting mutiara serta baju berwarna merah dan biru yang merupakan lambang dari Mawar. Hal ini sangat cocok dengan penggambaran Dewi Eprodit yang seperti angsa, Mawar, Merpati dan juga mutiara. Sama halnya dengan Dewi Eprodit, Chon So Jin yang sempurna juga merupakan orang yang membuat konflik di Hera Palace terjadi. Apel emas yang diperebutkan itu adalah lambang dari Min Sol Ah yang memiliki kalung apel. Dan pada awalnya Chon So yang membawa Min Sol Ah ke Hera Palace. Dan itulah awal dari konflik Hera Palace terjadi hingga saat ini. Semua hal yang Chon So Jin lakukan hanya untuk mendapat pengakuan dari semua orang bahwa dia adalah orang yang terbaik dan paling cantik dan berkuasa.